baik sebelum kita ke ramalan yang bisa saya informasikan terlebih dahulu bahwasannya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang buat semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok silahkan cari yang lebih cocok kepada di anda Di sini kita akan bahas tentang empat zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Mei tahun 2021 untuk persingkat waktu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 jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saya ingin membentuknya support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang sakit-sakit. -sakit dahulu, kemudian dapatkan meski yang longgar saat di bulan Mei tahun 2021, pertama support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada Zodiac yang keempat yang kesakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Mei tahun 2021. jika support energi sudah kita dapatkan kini yang kita mengambil kartu kesimpulan ataupun untuk kuasa peramalan Zodiac yang kesakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Mei tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kemisanya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah Ace of One ataupun satu tongkat untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang gimana di sini digambarkan Seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang bersantai kita dahulu, kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa, keuangan meningkat di bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan bahwasannya seorang Aquarius sebelumnya tertati ataupun pernah daun di dalam kategorikan dan pekerjaan. Yang dimana di bulan Mei nanti seorang Aquarius akan memulai pekerjaan serta memperbarui pekerjaannya Yang dimana di sini akan berdampak positif yang bisa meningkatkan keuangan kehidupan serta rezeki seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle Secara umumnya Page of Pentacle itu diaktikan seorang anak dan disini menggambarkan seorang Aquarius akan menata meniti kembalikan di bulan Mei tahun 2021 Yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan, dan pekerjaan Yang dimana tujuannya untuk membahagiakan seorang anak, membahagiakan keluarga Serta di disini seorang Aquarius mendapatkan doa dan dukungan dari sebuah keluarga dan anak Aquarius sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Temperance Secara umumnya temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran jika kartu temperance kita gabungkan dengan neraca yang pertama di sini menggambarkan kesabaran, kesederhanaan seorang Aquarius di dalam menghadapi cobaan ataupun di dalam menghadapi kategori karir yang daun sebelumnya akan membuahkan hasil yang maksimal serta akan berdampak positif dan akan mendapatkan sebuah solusi yang dimana di sini seorang Aquarius akan menata meniti kembalikan pekerjaan di bulan Mei yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan yang didukung penuh oleh keluarga serta anak itu sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah six of cup ataupun enam piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana disini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang bersakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Mei tahun 2021 sini digambarkan seorang cancer pernah daun di dalam kategori Hubungan asmara yang membuat seorang cancer akan terpaku serta membuat seorang cancer drop down di dalam kategori kehidupan ataupun menjalani kehidupan. Di sini dikategorikan karena mendapatkan asmara yang dalam seorang cancer tidak fokus dalam kerja yang berdampak negatif kepada kehidupan. Namun, di bulan Mei tahun 2021, seorang Cancer mampu memperbaiki hubungan asmaranya, yang dimana di sini mengembalikan keputusan seorang kanser di dalam kerja, menata kembali kehidupan, menata kembali keuangan, menata kembali karir, yang dimana di sini akan tetap positif kepada kehidupan rezeki seorang kanser di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah clean of cup. Secara umumnya film itu seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah dekat dengan cancer sendiri, dan di sini menggambarkan seorang kanker perlu mengalami down di dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini diakibatkan karena pasangan yang disimpulkan dengan fit of cup Namun di bulan Mei ini juga seorang kanker mampu memperbaiki hubungan asmara, yang dimana di sini meningkatkan pembungkusan di dalam pekerjaan yang dimana juga di sini, seorang Cancer akan semakin bagus yang penuh oleh pasangan Cancer sendiri. Dan jika takut, tanpa kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan Kesederhanaan kesabaran seorang Cancer menjalani kehidupan asmara akan berbuah manis di bulan Mei yang dimana di sini juga akan berdampak positif kepada karir pekerjaan serta resipi seorang Cancer sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Swords ataupun empat pedang Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini seorang Taurus merupakan sosok sese seseorang yang pesaki sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki luar biasa di bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Taurus sebelumnya mendapatkan kesehatan yang daun namun di sini di bulan Mei seorang Taurus mampu merefleksikan diri mampu memperbaiki kesehatannya dimana sini akan berdampak positif kepada rezeki seorang Taurus dan di juga digambarkan bahwasanya kesehatan seorang tarus sangat berpengaruh kepada kehidupan karir keuangan seorang tarus di bulan Mei tahun 2001. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan seseorang yang dekat dengan tarus sendiri. Dan di sini menggambarkan di bulan-bulan sebelumnya seorang taurus mendapatkan kesehatan yang menurun yang dimana terus didampingi oleh pasangan dan di bulan Mei tahun 2021 seorang taurus merupakan sosok seseorang yang mampu bangkit dan kesehatan yang terpuruk yang didukung penuh oleh pasangan taurus sehingga di sini seorang taurus mampu untuk perbaiki kehidupan keuangan rezekinya di bulan Mei ke lebih bagus lagi ataupun di sini dikategorikan seorang taurus merupakan sosok seseorang yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Mei tahun 2021 dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang Taus dalam menjalani kehidupan dan kesederhanaan dan kesabaran seorang pasangan Taus dalam mengurus Taus di dalam kategori mendapatkan kesehatan yang menurun akan berubah manis di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini seorang Taus bangkit dan memperbaiki serta memperjuangkan kehidupan yang disini dampaknya akan positif kepada rezeki seorang Taurus sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah five of Swords ataupun lima pedang untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana disini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pernah jatuh di dalam kategori kesehatan yang membuat dia tidak fokus dalam bekerja yang mengakibatkan keuangan rezekinya menurun di bulan sebelumnya. Namun di bulan Mei ini seorang Gemini mampu melihat situasi dan kondisi dan mampu melihat peluang untuk meningkatkan keuangan rezeki di bulan Mei tahun 2021. Serta di sini digambarkan seorang Gemini mampu fokus untuk bekerja dan mampu fokus untuk menata-meniti kembali karir dan pekerjaannya dan untuk support energinya adalah kenaik kenaiko Pentakel. secara umumnya kenaiko pentakl itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bersakit kita dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Mei tahun 2021 yang dimana sini seorang Gemini selalu didukung oleh pasangan, selalu dimotivasi oleh rekan-rekan Gemini sendiri untuk bangkit dan mampu move on serta mampu menata kembalikan pekerjaan lebih bagus yang mendampak positif kepada rezeki seorang Gemini di bulan Mei tahun 2021 dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang keempat disini menggambarkan kesadaran kesabaran seorang pasangan, kesadaran kesabaran seorang rekan-rekan saudara seorang Gemini merupakan sosok penyemangat kepada seorang gemini untuk maju lagi di bulan Mei dan mendapatkan rezeki yang melimpah, yang sangat bagus, yang mendongkrak keuangan kehidupan gemini sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bersanti sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Mei tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aquarius, yang kedua zodiak Cancer, yang zodiak Taurus dan yang keempat adalah zodiak gemini